setelah bertahun-tahun, kamu adalah orang pertama yang berani mengucapkan kata-kata seperti itu di depan aku. Petik 2, senyum mengejek muncul di wajah Sen Yun ketika dia mendengar kata-kata Lindong. Dia memiliki status yang luar biasa di antara para murid di gerbang Yuan. Biasanya, ketika orang lain melihat bahwa dia adalah salah satu dari delapan jenderal jiwa, bahkan jika mereka tidak segera menghormati dan takut padanya, tidak ada yang berani mengklaim bahwa mereka akan memukulinya hingga mati seperti anjing. Lin Dong tetap acuh tak acuh. Namun, keganasan di dalam matanya dengan cepat menumpuk. Perkembangan yang tak terduga ini membuatnya sedikit takut. Pada awalnya, dia sudah merasa bahwa tidak pantas membawa Ying Huan-Huan. Setelah semua, jika sesuatu terjadi padanya, Lin Dong tidak tahu bagaimana menjawab Ying Xuan Zi atau Ying Xiao-Xiao. Lin Dong. Itu Lindung yang mengalahkan Yao Ling. Kalian berasal dari Daosek. Shen Yun muncul dan menemukan nama ini sedikit familiar. Dia sedikit mengernyit. Di depan matanya menyipit ketika dia melihat ke arah sosok kurus. Ha, tidak heran keindahan kecil ini memiliki sikap yang mengerikan. Ternyata kalian adalah orang-orang kecil dari Daosek. Ujung-ujung mulut Senyun mengandung cara mengejek ketika dia tertawa. Tidak perlu untuk meninggalkan gunung suara iblis hari ini. Lindong mengangkat kepalanya. Saat bibirnya membentuk senyum ketika dia berkata. Brad, jangan berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi begitu sombong di hadapanku hanya karena kamu mengalahkan Yao Ling. Nama kamu memang memiliki beberapa reputasi dalam gerbang Yuan Aku. Itu juga. Aku akan menangkap kamu dan membawa kamu kembali ke gerbang Yuan untuk memungkinkan murid-murid gerbang Yuan aku memperhatikan kamu. Shen Yun tertawa dingin, menjauhkan dirimu dari sini dan hati-hati. Lin Dong menoleh dan berbicara dengan Ying Huan-Huan. Ya, Ying Huan-Huan mengangguk. Dia baru saja akan mundur ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Matanya melihat ke arah hutan yang jauh. Suara angin yang deras tiba-tiba terdengar dari tempat itu. Sosok manusia bergegas dan muncul di sisi Shen Yun dalam beberapa kilatan. "Eh, kamu sebenarnya belum berhasil! Apa latar belakang bocah itu?" pria berpakaian hitam yang baru saja muncul menyapu lindung dan Ying huan sebelum mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum, "Hehe, dia adalah lindung yang mengalahkan Yao Ling. Dikabarkan bahwa dia adalah individu yang luar biasa di antara anggota generasi muda Dao Jawab Sen Yun, oh, pria berpakaian hitam itu tampaknya sedikit terkejut. Setelah itu, dia tertawa. Para murid Dao Sek ya, musuh benar-benar sering berpapasan. Meskipun Yao Ling adalah seseorang yang diusir dari gerbang Yuan, tidak terserah Dao Sek kamu untuk berurusan dengannya. Petik 2, Lin Dong mengamati pria berpakaian hitam di depannya. Pria ini memiliki sosok tinggi dan beberapa bekas darah tersisa di tubuhnya. Ini menyebabkan Lindong menggeser matanya. Dia melirik ke sekeliling gunung suara iblis. Sepertinya orang-orang yang melarikan diri dari Demon Sound Mountain sebelumnya semuanya telah dihabisi. Lain delapan jiwa umumnya, Gerbang Yuan sebenarnya telah mengirimkan dua murid terbaik dari delapan divisi kali ini. Aura pria berpakaian hitam ini tidak lebih lemah dari pria berpakaian putih. Jelas, mereka berada di level yang sama dari penampilannya. Dia jelas juga salah satu dari delapan jenderal jiwa, dua sembilan ahli panggung Yuan Nirvana yang sebanding dengan Yao Ling. Barisan ini jelas sangat kuat, kemungkinan bahkan Lindong akan merasa cukup sulit untuk berurusan dengan mereka. King Huan Huan juga jelas menyadari hal ini, karena itu tubuhnya yang awalnya berencana menarik kembali, berhenti setelah pria berpakaian hitam itu muncul. Dia mengepalkan gigi peraknya sedikit sebelum tangannya mendarat di Heavenly Phoenix sitarnya. Lampu merah gelap yang tidak biasa melonjak jauh di dalam matanya yang memikat cerah. Habisi dia, masing-masing, pria berpakaian hitam tersenyum menyaksikan duo Lindong dan berkata, Baik, Shen tersenyum gelap dan mengangguk. Tatapannya seram saat dia menatap Lindong. Serahkan dia padaku. Aku akan membuatnya mengerti bahwa terlepas dari seberapa besar reputasinya di dalam daosek. Ia masih bukan mata dari gerbang yuan kita. Petik 2. Aku akan mengambil kecantikan kecil ini kalau begitu. Pria berpakaian hitam itu tertawa. Tubuhnya bergerak sebelum dia bergegas eksplosif ke arah Ying Huan Huan. Api kecil, mata lindung sedingin es ketika tangisan dalam tiba-tiba keluar dari mulutnya. Bang. Suara angin deras yang intens ditransmisikan pada saat yang sama. Sebuah batu besar dengan kejam diayunkan keluar dari gunung suara iblis. Setelah itu, menabrak pria berpakaian hitam. Ledakan, pria berpakaian hitam itu melemparkan pukulan. Sebuah kekuatan yang kuat menghancurkan batu besar itu. Setelah itu, matanya menjadi dingin ketika dia melihat sosok seperti menara dengan aura menakutkan muncul di depan Ying Huan, -Huan. Mata merahnya membuat satu gemetar Lindungi dia Lindung menarik kembali Muncul di samping Little Flame dan berkata dengan lembut Kakak, kamu dapat yakin bahwa tidak ada yang akan bisa menyakitinya Flame kecil menyeringai Aura mengerikan ganas menyapu dari dalam tubuhnya Kulit di tubuhnya juga samar-samar menunjukkan tanda-tanda hitam Melihat dari kejauhan Sepertinya dia terbuat dari logam Kedua tinju besarnya bertabrakan dengan lembut satu sama lain, dan benar-benar mengeluarkan suara tentang logam binatang iblis biasa. Namun, kamu benar-benar berani mengucapkan omong kosong seperti itu di depan gerbang Yuan. Aku petik dua, sebuah suara tua tiba-tiba bergema di udara dengan sikap acuh tak acuh ketika suara Little Flame baru saja terdengar. Ekspresi lindung dan Little Flame segera berubah, mengangkat kepala mereka. Mereka melihat ruang di atas terdistorsi sebelum seorang tua berjubah coklat perlahan muncul. Mata Little Flame menatap dengan hati-hati pada sesepuh berjubah coklat. Dia bisa merasakan bahaya yang kaya dari tubuh yang terakhir. Segera, warna hitam bergelombang di tubuhnya berubah lebih padat. Tubuhnya menegang. Tampak seperti harimau yang akan menerkam mangsanya. Ekspresi lindung sedikit suram. Jelas. Dia tidak berharap bahwa Yuan get tidak hanya mengirim dua dari delapan jenderal jiwa, tetapi bahwa sebenarnya ada juga orang tua yang kuat mengikuti mereka. Berdasarkan auranya, orang tua ini pasti telah mencapai tahap kehidupan yang sangat besar. Dia mungkin bahkan telah mencapai tahap kehidupan mendalam yang canggih. Situasi ini benar-benar berubah sedikit terlalu cepat. Dari mana kentut tua ini datang, kamu benar-benar berani bertindak hebat di depan kami tiga bersaudara. Apakah kamu pikir kakek Martin hanya hiasan? Petik 2. Sementara ekspresi lindung berubah dengan cepat. Guntur seperti teredam juga bergemuruh dari langit. Segera, awan badai melonjak di langit sebelum Little Martin muncul di udara dengan cara seperti hantu. Matanya menatap tajam pada situa berjubah coklat. Mata tetua jubah coklat itu juga memandangi Little Martin yang baru saja muncul. Tepat, wajah sesepuh itu sedikit bergetar. Jelas, dia juga merasakan betapa sulitnya menghadapi yang terakhir. Tetua Jiang, kalian semua akhirnya di sini. Burung hantu-hantu kuning emas yang tampak menyedihkan, yang berlumuran darah, muncul ke langit dari belakang. Dia segera bersuka cita ketika melihat tetua berjubah coklat dan yang lainnya. Sambil menggertakkan giginya, dia berkata, Tetua Jiang, orang ini memiliki kekuatan seorang ahli tahap kehidupan mendalam yang canggih. Dia mirip denganmu, jika kita bergabung, kita pasti akan bisa membunuhnya. Petik 2, mata pria tua yang disebut tetua Jiang itu memasang ekspresi gelap di atasnya. Namun, senyum setuju muncul di wajahnya. Dia tertawa. Kali ini, orang tua ini datang agak terlambat. Ini menyebabkan diman Sound Mountain kamu menderita kerugian besar. Namun, untungnya kita tidak membiarkan penjahat ini melarikan diri. Mari kita bergabung dan dengan cepat menundanya. Petik 2. King Huan-Huan mengamati situasi sebelum ekspresinya berubah dengan lembut. Jika tetua Jiang dari Yuan Gate ditambahkan ke dalam campuran. Bukankah pihak lain memiliki dua ahli panggung kehidupan yang sangat besar? Marten kecil. Bisakah kamu menanganinya? Sebuah cahaya dingin mengalir di mata Lindong. Matanya memandang ke arah Little Marten, Yang wajahnya yang tampan memiliki senyum dingin yang menggantung di atasnya. Dan berkata, "Meskipun sedikit merepotkan, itu seharusnya tidak terlalu menjadi masalah. Namun, sepertinya kita bahkan tidak bisa membiarkan satu orang melarikan diri hari ini." Petik, dua, "Sudut mulut Little Martin terangkat, wajah iblisnya yang tampan seperti haus darah melintas di atasnya. Meskipun dia hanya memulihkan kekuatan ini sampai tahap kehidupan mendalam yang maju, yayasannya jauh melebihi keduanya di depannya. Oleh karena itu..." Begitu dia melepaskan keterampilannya, dia harus memiliki peluang bagus untuk mendapatkan kemenangan. Tentu saja, kita tidak bisa melepaskan mereka. Sebuah kilatan ganas melintas di mata Lindong. Dia bukan orang yang penyanyang. Karena mereka akan bertarung, dia secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan. Jika salah satu dari mereka melarikan diri, kemungkinan akan menyebabkan masalah yang tak berkesudahan di masa depan nada yang arogan. Tetua Jiang tersenyum dengan sopan. Dia juga berada di tahap kehidupan mendalam. Sekarang setelah hantu burung hantu ditambahkan ke dalam campuran, dia tidak percaya bahwa marten kecil akan dapat menimbulkan masalah. Senyun, Siyan, habisi mereka. Paman bela diri, harap yakinlah. Duo Senyun yang berhadapan melawan Lindong dan Little Flame, segera tertawa dengan tegang. Keinginan membunuh menyebar di mata mereka. Bisakah kamu mengurus satu? Lindong menoleh. Menatap Little Flame dan bertanya dengan samar. Tidak masalah. Flame kecil membuka mulutnya dan tersenyum. Tubuhnya yang seperti menara bergetar sedikit sebelum raungan harimau tampak dipancarkan dari dalam tubuhnya. Meskipun Little Flame saat ini hanya di delapan yuan nirvana stage. Garis keturunan Heavenly Devil Tiger-nya memungkinkan kekuatan bertarungnya sebanding dengan sembilan ahli stage Nirvana Yuan. Faktanya, jenderal hebat lain dari Diman Sound Mountain sebelumnya dengan paksa dikoyak menjadi dua olehnya. Dalam hal itu, Lin Dong tersenyum sedikit di depan matanya yang tiba-tiba berubah menjadi gelap dan dingin. Fluktuasi Yuan power liar dan perkasa tersapu seperti badai dengan cara yang tidak terkendali dari dalam tubuhnya. Ayo berjuang!